Hati-hati USD CHF sedang berada di area kritis. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan USD CHF terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound. Perhatikan.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 gerak ke bawah dan menembus level 0.91801 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.91544 sekian analisa forex untuk tanggal 26 Juli tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983